Sekali ini, gua berjalan. saya nyimak, sudah pergi kapal Dewi, kawan Ira kabarannya, kabaran kampus itu, jenah iyo non, sama siapa ya Ira pada itu pada bulan anak, jenah banjar bulan hasilnya, kabaran waen, insyaallah bidongkat. orang datang di CIP, Insya Allah sawe ya datang Ayo Tunangana dimana? di mana di mana? di Tasi, ke Fares, di Bandung oh, ya, temen yang yang ya dan paparan sekarang Jawa <laughs> yang direncanakan cara dukungan dua, hai, monggo lanjutkan lagi, dua lagi sudah papa, lalu program. Kalian mau bisa simpan merah, coba. Karena udah dua tahun, yu udah, udah, udah, Terima kasih.